Kembali okay, lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi video kali ini tuh india akhirnya yang ditunggu-tunggu baru jadi baru selesai baru datang kemarin dari sekian lama menunggu. <laughs> ini jadi ini yang pernah nonton video reviewnya pasti udah tahu ini helmnya dulu pernah beli terus sempat saya review terus saya pakai sekitar sebulan pakai konten terus saya masukin ke tukang ripen dan baru selesai sekarang jadi dari bulan apa ya kemarin Desember kalau nggak salah Desember 2020 dan baru jadi kemarin ini September pokoknya eh September apa Agustus sih kemarin pokoknya hitung aja lah berapa bulan itu sekitar 10 bulanan lah jadi sekarang ini mau di review sesuai janji ya kita lihat tampilannya kayak gimana setelah di repaint sama sekalian ini kan mau dipindahin setup kameranya jadi kan yang ta yang tadinya pakai helm ini setup kameranya buat ngevlog mau dipindahin ke sini. Jadi yang ini tuh buat ya helm-helm inilah. Ini nggak di enggak dijual nggak. Soalnya ya nggak ada yang jual sih RSV polos kayak gini. Ini tuh RSV Orca yang polos dan nggak ada yang jual. Kalau versi polos ya mungkin kita repaint sendiri, diripen polos, kita beli yang apa RSV Orca motif terus diripen polos sendiri ya mungkin. Ini request langsung soalnya. Karena mau di repaint makanya minta polos. Jadi ini buat kayak main-main kotor lah. Kalau ini buat ngonten. Jadi mau sekalian kita apa? Sekalian saya bikinin videonya gimana sih cara bikin setup kamera buat moto vlog di helm. Siapa tahu ada yang mau bikin ya kan, buat ditaruh di helm gitu, mau buat iseng-iseng ngevlog atau gimana ya. Enggak papa lah. Oke jadi kita lanjut. Ini dia helmnya. Coba kita buka. antara ya, Anjay warnanya jadi ini tuh biru hitam yang tadinya aslinya itu warnanya apa ya merah putih biru pokoknya jadi diripen warna biru hitam biar lebih masuk aja sih sama warna motor karena ya merah putih sama dekal biru hitam tuh ya jauh lumayan jauh sih apa bedanya jadi mending drip pen aja biar lebih masuk warnanya. Tapi ini untuk ininya ada apa ya aksen-aksen warna ininya di tulisan lead sama garis-garisnya. Karena ya tadinya itu pas awal nge nge-repaint itu pengen konsepnya itu sama kayak decal yang pertama ada warna biru-birunya kayak gini sama warna putih. Cuma ya karena itu kelamaan jadinya keburu ganti konsep akhirnya ya gini. <laughs> Jadi kemarin tuh ini ada guenya juga di belakang arul motovlog kelihatan gak? Jadi ongkos ngeripen ya tuh kemarin habis 1,3 ngeripen Terus kalau untuk helmnya ini tuh lead, mereknya lead, tipe moto 8 ini dia. Untuk harganya bisa kalian cek aja di Tokopedia kisaran 5 jutaan lah kalau lead moto 8. Itu udah sama Google tapi ini googlenya udah saya jual karena nggak muat karena kan saya pakai kacamata dan googlenya tuh apa ya kalau pakai kacamata tuh nggak muat jadi nggak ya kepake oke okay, ini detailnya ya untuk kualitas repaintnya mah bagus lumayan ini warnanya cuma ya lama aja sih <laughs> udah hampir 10 bulan udah bukan hampir lagi udah 10 bulan emang. 2 bulan lagi hampir setahun, masuk setahun. Oke, jadi langsung aja hmm. kita mau bikin Ini karetnya putih. Tadinya mau minta karetnya full hitam sih. Semua, jadi yang ini sama ini. Ini kan udah hitam, cuma ini putih. Tadinya mau hitam semua karetnya biar sama yang di bawahnya ini. Tadinya minta hitam biar apa ya? Kalau ditaruh kayak gini tuh enggak Enggak lecet gitu, enggak kelihatan lecetnya gitu. Kalau hitam, kalau putih kan kelihatan. Oke, jadi langsung aja kita mulai pasang setup kameranya. Jadi perlengkapannya tuh ada di sini, ini sama ada ininya, ini enggak tahu ini tuh buat kayaknya apa ya, kayak spoiler gitu lah. Bawahnya dari dulu belum belum dipakai ini Ini cuma buku-buku apa buku manual, <tuh> petunjuk buku manual ya sama aja sih. Jadi ini tuh kayaknya, nah ini dia, gini kan benar. Ini kayaknya fungsinya kayak spoiler sih. Iya, dijepit. Ini. Jadi ada jepitannya di sini, dimasukin ke sini. Udah gini doang. Jadi kayak apa ya? Kalau di helm-helm yang ini sih. Full face itu kayak spoiler, cuma kan di belakang kalau mereka. kalau ini di depan, ini juga nggak terlalu penting sih. Nggak usah dipasang lah, gini aja. <gif> Oke, jadi langsung aja kita pasang ini, minggirin dulu. Kita pasang setup kameranya. Ini mountingnya buat kalian yang beli mounting mah tinggal cari aja di Tokopedia banyak. Mounting GoPro atau enggak, mounting Xiaomi bisa sih sama aja. Kita pakai yang mana? Ini lumayan banyak, sama satu. Kalau pasang-pasang mounting kayak gini, tuh Harus ya minimal sediain ini 3M. Ini dia, tapi belinya jangan yang KW. Kan biasanya 3M kayak gini, tuh banyak yang KW yang harga-harga. 20 ribuan, 30 ribuan, nah itu KW. Soalnya apa? Dari kualitas, bukan kualitas ini ya sih. Dari segi kekuatan lemnya tuh kurang. Kalau yang harga 30 ribuan, tuh. Kita ngelem, kita taruh. Dia nggak tahan lama. Kalau ini tuh, ngelem tuh bisa hampir. Ini aja udah hampir setahun nih. ini. Ini nggak lepas-lepas. Pakai 3M yang ini. Tuh, masih kuat. Jadi nahan kamera tuh kuat, nggak jatuh. Nah kalau yang ori itu 3M ori itu biasanya tuh harganya yang kayak gini tuh berapa ya 80000 sampai 100000 lah. Pokoknya kalau udah tulisannya 3M terus harganya di atas 80000 itu udah ori. Ini yang warna merah kan ada beberapa warna itu. Kalau saya pakainya yang warna merah buat mounting kamera. Kita lihat. Kita buka dulu mountingnya. pakai yang ini aja ya. Coba kita susun dulu. Kita pakai contoh kamera yang satunya, soalnya yang Hero 8 -nya kan yang biasa dipakai konten lagi dipakai nih. Jadi kita pakai yang ini dulu buat contohnya. Ini GoPro Hero 4. Ya buat second kameranya, kamera kedua jadi buat di depan gitu cara posisinya gini. Jadi buat setup kamera itu, kalau di helm full face itu bisa dua, satu di atas kalau yang ini sih, kalau yang helm trail, kalau yang helm trail kan ada petnya, ada topinya, jadi bisa di atas topi. Di sini sama bisa di dagu. Kalau di dagu tuh kita bisa pakai yang apa ya? nggak usah pakai kayak gini lagi, tinggal beli aja. Namanya cheese kalau nggak salah, cheese mounting helm. Jadi nanti dia diikat di sini di dagu itu bisa buat yang helm trail sama yang helm sport. Jadi tinggal diikat di sini ada pengait nanti dia masuk gini keikat udah tinggal kita pasang kamera, gak usah nempel-nempel mounting kayak gini. Tinggal kalian aja apa tinggal kalian cari aja di tokopedia namanya cheese mounting helm apa atau apa gitu. Tapi kalau saya pakainya di atas topi karena apa ya kalau di atas topi tuh viewnya lebih lebih bagus aja gitu jadi kalau di atas topi sini tuh bagian tanki sama depan tuh kelihatan kalau di dagu dia itu apa ya bagian tanki nggak kelihatan terus kadang bagian motor tuh cuma kelihatan sedikit jadi fullnya tuh ke jalan kecuali kalau kita posisi nunduk kalau kita posisi kepala lurus gini itu biasa kalau di dagu itu cuma kelihatan jalan aja jadi bagian motor nggak kelihatan kalau kita pakai yang di atas topi sini posisi nunduk atau lurus itu tetap bagian motor akan kelihatan bagian tangkinya sama bagian jalannya jadi apa ya pas gitu nggak cuma jalan doang yang kelihatan di view nya oke jadi ini kita pasang dulu kita bikin gini kalau kalian pakai helmnya yang sport ya, berarti nggak bisa masangnya di pad kayak gini harus di dagu. Jadi posisinya tuh kayak ginilah. gini lah. Ini nih. Nanti ada nanti pakai cheese itu. Cuma saya lebih suka yang di pad. Biar lebih kelihatan aja motornya. Bagian tankinya gitu. Ini kita masukin yang ininya. Nantinya kita masukin yang ini. Terus kita tinggal ukur aja. Nah, jadi gini, kita masukin gini ini pas nih, kepele Google nggak ya, atau kalau masuk ke dalam gini? Oke, jadi kita jadinya pakai yang mounting ini aja yang pendek, tapi ini bisa diputar-putar sih. Mana lagi ya? Soalnya kalau pakai yang ini tuh, dia panjang, jadi... Nanti posisi kamera tuh nutupin ini. Nih, nutupin muka dikit. Jadi agak kurang gitu. Kecuali kalau, karena ini posisi pet sama ininya tuh deket, jadi space-nya tuh sedikit. Kecuali kalau helm yang ini, kalau yang ini tuh space-nya banyak lumayan. Jadi bisa dari sini, bisa dari belakang sini. Jadi enak. Karena ini, Padnya panjang, kalau itu kan pendek. Kita pakai ini aja, mana tadi sih? Oke ini udah dapet posisi pasnya Jadi usahain tuh kamera tuh pasangnya tuh di ujung pad Jadi bagian ujung depannya Jangan terlalu ke dalam Soalnya kalau ke dalam Nanti kita nggak bisa setting atas bawah kayak gini Kalau kita setting ke bawah dia mentok Jadi usahain Taruh kameranya ini nih Di ujung ujung depannya pad Jadi biar bisa di setting agak ke bawah Bisa di setting agak ke atas Karena nanti kita pastinya nyacokin dulu view-nya takutnya agak ke atas, terlalu ke atas, terlalu ke bawah. Ini tinggal pasang 3M-nya. Kebetulan ini beli mounting-nya udah dapet 3M, tapi biasanya kan 3M-nya kayak apa ya? Kalau sudah udah pernah dicabut mah harus ganti 3M-nya. Jadi 3M ini sekali pakai. Sekali tempel. Kalau kita cabut itu udah udah hilang kekuatan lemnya. Jadi cuma sekali doang. Kalau mau ditempel lagi harus 6, ganti 3M yang baru. Ini tangannya kotor, tangan Aing kotor jo hitam beroli. Soalnya kemarin habis masang swing arm, jadi megang-megang oli. Gak apa lah, tangan laki-laki kotor mah. Yang namanya pekerja keras, edsa. <laughs> Oke, okay, ini udah. Tinggal kita pasang, kita pasangnya gini, kita lurusin dulu, pas enggak, kita lurusin, jangan miring, kalau miring nanti jelek, oke udah lurus, udah tinggal kita cabut, terus kita tekan-tekan yang ini, biar kuat biar nempelnya kuat lah oke udah ini udah kuat kayaknya terus sekarang kita nah ini mana tadi kameranya jangan-jangan dulu dikencangin sih sebenernya biar bisa dicocok susupin dulu dipas-pasin oke ini udah ini tinggal kita pas-pasin aja sih posisi helmnya Misalnya kalau posisi helm gini ya kita. Sebenarnya tuh enaknya tuh nyeting ininya tuh sambil ngerekam. Jadi kita setting posisi. Terus kita ngerekam jalan. Kita ngerekam. Kita lihat. Udah pas belum kita lihat. Kalau misalnya kurang ke atas ya tinggal kita keatasin lagi. Terus kita ngerekam lagi. Muter-muter lagi. Berhenti kita lihat lagi kurang kemana lagi. Ya enaknya kayak gitulah, pokoknya sambil jalan. Soalnya kalau nyeting kameranya kayak gini tuh. Kadang kurang pas gitu. Kadang pas kita rekam tuh. Posisi kamera terlalu ke bawah, jadi jalannya tuh kepotong, nggak kelihatan. Kadang juga terlalu ke atas, jadi bagian motor tuh nggak kelihatan. Jadi anaknya kalau nyeting posisi ini atas bawah, atas bawahnya itu sambil ngerekam gitu, sambil jalan. Tapi karena motornya juga di samping masih kebongkar, jadi ya nanti aja lah. Pokoknya hasil view-nya itu sama kayak video-video saya yang selama ini. Karena ya, setupnya sama aja. Ini kira-kira posisi helm paling gini ya. Kira-kira segini pas posisinya. Oke, segini misalnya. Terus, udah. Kalau udah, kita kancing. Udah, terus. Kalau saya itu biasanya. Ini tuh enggak pernah saya cabut, soalnya kalau ini dicabut harus nyeting lagi posisi kameranya. Jadi, saya biarin aja gini: cabut-cabut kayak -cabut gitu. Udah, sekarang tinggal kita pasang micnya. Mana sih tadi mic ini? Sebenarnya bisa pakai ini. Ini tuh buat hero, 8 ini tuh casing modnya karena GoPro seri apa ya seri GoPro di atas Hero 4 itu kayak Hero 5 ke atas Hero 5 6 7 8 9 sampai 10 itu untuk mic eksternal mic eksternalnya tuh harus pakai ini ini dia harus pakai apa sih namanya nih adapter mic dan adapter micnya tuh harus pakai yang original GoPro nggak bisa pakai yang harga harga murah yang apa yang merek lain harus yang ori GoPro karena kalau pakai merek lain ya sama aja kita colok bisa kecolok, cuma dia nge Yang record tetap mic, mic internal kamera, bukan mic eksternal yang kita pakai. Karena ini tuh nggak tahu mungkin ada apanya, ada chipnya atau apanya. Jadi dia cuma bisa ngedeteksi eksternal apa adapter mic ori GoPro. Jadi kalau yang di colok, tapi ini yang hero 4, hero 4 nggak, nggak perlu pakai adapter mic. Dan ini juga lumayan sih harganya, kecil, kecil apa kecil-kecil gini tuh harganya. 1 juta lebih cukup dulu mah normalnya cuma 800 900 tapi sekarang udah naik jadi kisaran satu juta lebih lah ada satu setengah, ada 1,4 jadi ini tuh lumayan mahal kalau kita pakai GoPro seri 5 ke atas S eh, seri 4 ke atas 5678 dan seterusnya kalau kita pakai GoPro Hero 4 kayak gini, Hero 4 ke bawah itu nggak perlu pakai ini jadi kita tinggal beli mic-nya aja, modelnya kayak gini sih Nih. Jadi ini dia mic kayak gini Hero 4. Kalau kita pakai yang GoPro Hero 4 tinggal beli aja. Cuma lumayan untuk mic -nya, GoPro Hero 4 tuh yang kayak gini tuh kisaran 30.000 sampai 50.000. Jadi colokannya beda. Kalau ini kan colokan audio jack. Jadi kalau buat mic yang Hero 4 tuh dia dicolokannya tuh bukan audio jack kayak gini nih. Ada di samping pokoknya colokannya kayak USB gitu. Jadi tinggal colok aja tinggal pakai. Itu kalau Hero 4. Beda kalau di atas Hero 4 kita harus pakein dulu. Jadi coloknya gini, audio jack terus ini nyambung ke kamera. Kalau kayak kayak punya saya kan Hero 8. Kalau nggak pakai ini nggak bisa pakai mic eksternal. <laughs> karena buat motovlog itu mic eksternal tuh wajib. karena nggak bisa nger kalau kita ngererekord di atas motor pakai mic bawaan kamera. Karena itu yang kerekam tuh cuma pas kita jalan cuma suara angin doang yang masuk. Suaranya kita ketutup sama suara angin. Jadi kalau buat motovlog tuh wajib pakai mic eksternal kayak gini. Jadi posisinya di dalam biar pas jalan itu sambil riding itu suara kita yang masuk bukan suara angin. Kalau pakai mic eh, apa mic bawaan kamera kan dia nabrak angin kan. Jadi yang masuk ke video tuh cuma angin doang suaranya. Kita ngomong apa tuh nggak akan kedengaran, cok? Jadi kayak, <tuh> pokoknya gitulah, coba aja nge pakai GoPro tanpa mic eksternal di atas motor sambil jalan. Itu udah kayak apa ya, tawuran gitu. Coba suara angin doang yang kedengaran. Ini udah ngepasang busa micnya. Sekarang kita pasang micnya. Nah, tadi pengaitnya. Ini. Nah, jadi kalau kalau pakai casing mode kayak gini tuh apa ya? Berat. Karena casing kita masukin ini terus ditambah kamera, ditambah ini jadinya tuh berat. Jadi kalau pakai ini kepala tuh bawahnya tuh ke depan terus gitu ke depan karena apa ya? Beban di depan kan berat. Udah mah beban kamera, beban hidup lagi. Kita masukin biasanya sih saya masukinnya di sini. Jadi kalau untuk mic itu kita taruh di dalam sini jalur mic lah, biar lebih rapi jadi nggak kelihatan. Ntar kita cocokin dulu miknya ini di mana kita taruh. <Syukur> Kita gulung, kita selipin lagi di atas kain-kainnya ini udah beres gitu doang. Jadinya pendek ini kan. Nanti kalau kurang pendek, kayak kurang panjang, tinggal tarik lagi gini. Cuy, gitu. Tariknya pelan-pelan, pakai hati. Kalau langsung ditarik gini mah, yang ada micnya copot, putus. Udah kan gini. Sekarang kita tinggal pilih tempat micnya ini di mana. Di sinikah atau di manakah? Kita lihat space kosongnya di dalam di bagian mana ya. <SILENCIO> soalnya helm ini tuh ventilasinya di depan tuh banyak nih jadi ada lubang angin makanya agak bingung motor di mana kalau yang ini kan dia samping-sampingnya nggak ada cuma di depan doang jadi kita bisa selipin di samping sini ini di sini nih, nih, nih. kalau ini kita taruh di sini ventilasi coba ventilasi anginnya mana sih tadi sama ini kita taruh di sini aja gitu tapi kelihatan kurang bagus. Paling nanti ditutup aja sih lubang ventilasinya. Biar enggak masuk angin. Soalnya kalau masuk angin ya sama aja nanti suara anginnya masuk ke video. Oke, okay, udah. Jadi kira-kira kayak gini. Tinggal kita ini aja sih. Nah tinggal kita masukin ke sini. tergantung nanti kita lihat celah itunya di bagian mana. jadi ini tadi ada space cuma di celah-celah ini ventilasi nanti kita tutup aja lah ventilasinya biar angin nggak masuk ke video. oke jadi gini kalau buat hero 8 mah tinggal kita colok ininya ada termiknya ini dia. mana sih ini lubangnya tak udah kita selipin di sini nih di belakang kamera ini nih. kita selipin di belakang kamera tuk tuk tuk tuk tuk tuk udah beres tinggal colok gini aja udah tak nanti dia tuh kayak gini posisinya cuma ini nanti nanti sama saya dilepas yang Hero 8 terus pasang nanti di foto jadi gini sih posisinya kalau Hero 4 mah udah tinggal colok mic aja dari samping sini nih. Misalnya kan micnya di sini, tinggal kita colok aja di sini nih. Udah. Cuma karena nggak ada mic buat Hero 4, karena yang Hero 4 ini nggak bukan kamera utama, jadi ya micnya nggak terlalu perlu. Karena untuk suara ngambilnya dari yang kamera utama, yang Hero 8, jadi nggak perlu micnya Hero 4. Oke, jadi gitu aja sih setup kameranya. Intinya tuh beli mounting-mounting mah murah, paling berapa sih 10.000 atau 11.000 gitu. Udah satu set mounting mah. Kita beli ini aja sih. Mounting helm cari aja di Tokopedia banyak. Mounting helm Xiaomi atau enggak GoPro. Siapa aja. ya mounting ori GoPro, pokoknya jangan beli yang GoPro lah kalau beli mounting yang ori GoPro tuh mahal harganya, jujur mahal harganya, mounting gini doang misalnya cuma satu doang gini cowok, bisa harga 70.000 ribu anjir, kalau ori gopro padahal mah sama aja kekuatannya juga soalnya saya udah beli yang ori gopro yang bawaan kamera juga patah tetap patah juga, berapa kali patah ganti yang ori patah lagi sama aja, jadi yang mending yang beli yang ini aja lah, daripada beli ori mal-mal tetap patah juga. Oke, okay, jadi mungkin sekian untuk video hari ini. Jadi buat kalian yang mau bikin setup kamera kayak gini, bisa langsung edit ditiru Intinya itu jalur micnya, kalau banyak yang nanya sih jalur micnya kayak gimana? Kalau saya jalur micnya dimasukin ke dalam helm sini, ke kain-kainnya. Jadi kabelnya dimasukin sini biar kelihatan lebih rapi, terus nanti dikeluarin dari sini. Oke, okay, buat kalian yang mau bikin, bikin aja langsung. mountingnya mah tinggal beli di mounting sama mic, mic tinggal beli di Tokopedia aja. Oke, okay, nanti tunggu lagi video selanjutnya. Ini nanti ganti ARM mau pasang USD juga, USD real jam, cuma belum dat. Ini belum sempat dipasang, nanti kita lanjut lagi. Oke, okay, see you next video.